Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pernah terlintas dalam benak kita, mengapa ada air yang rasanya asin dan tawar? Juga mengapa air di laut itu asin? Berikut ini adalah beberapa jawaban dari para ulama tentang hal tersebut. Dalam literatur hazanah keilmuan Islam klasik, air menjadi asin itu karena berbagai faktor. سليمان الجمال ينسخ في هامشه من perkataan امام seperti berikut اول ما خلق الله المياه وكانت كلها حلوه وكان الشجر لا شوك فيه وكانت الوحوش تجتمع على الانسان وتأنس به فلما قتل قابيل هابيل ملحت المياه إلا ما قل ونبت الشوك في الشجر وهربت الوحوش من الانسان وقالت الذي يخون اخاه لا يؤمن pada hmm? awalnya Allah menciptakan air dengan rasa manis saja. Pekohonan pun dulu tidak ada durinya, hewan liar akrab dengan manusia. Namun ketika Kabil membunuh Habil, maka seketika air menjadi asin, kecuali hanya sedikit saja yang tetap manis atau tawar. Tumbuhan pun juga mulai ada durinya, hewan-hewan menjadi liar, sehingga hewan berkata kepada manusia, Barang siapa yang menghianati saudaranya, apalagi sampai membunuhnya, ia adalah orang yang tidak beriman. Keterangan ini juga terdapat dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri juz 1 halaman 443 dan Hasyiah Al-Bujairimi juz 1 halaman 438 dengan redaksi yang hampir sama. Namun Syekh Ibrahim Al-Baijuri secara spesifik mengatakan dalam hasiyahnya pada juz 1 halaman 50 yang kalau diartikan kurang lebih artinya seperti berikut. Pada awalnya air laut itu manis. Namun ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada bumi, telanlah airmu, bumi tidak mengamini perintahnya, maka air laut itu menjadi asin. Sedangkan versi Imam Al-Khuliubi lain lagi. Dalam Kitab An-Nawadir, pada halaman 122, beliau berkata, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim salam berkeinginan untuk menjamu umat Nabi Muhammad hingga masa hari kiamat kelak. Lantas Allah berfirman, Engkau tak akan mampu melakukan itu. Tapi Nabi Ibrahim terus membujuk. Ya Tuhan, Engkau lebih mengetahui keadaanku. Engkau maha kuasa untuk mengabulkan permintaanku. Lalu Allah mengabulkannya, maka diperintahkanlah malaikat Jibril untuk mengambil segenggam kapur yang berasal dari surga. Kemudian beliau naik ke gunung Abi Kubais dengan genggaman tadi, lalu meniupnya ke angkasa. Maka tersebarlah ke bumi, sehingga setiap tempat yang terjatuhi kapur tadi, niscaya akan menjadi asin hingga pada hari kiamat kelak. Maka semua garam yang ada di penjuru bumi ini adalah suguhan dari Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diperuntukkan kepada umatnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Demikianlah beberapa pendapat para ulama mengenai asal-usul asinnya air laut, mungkin berbeda 180 derajat dengan perspektif ilmu kelautan, tapi ini adalah perspektif hazanah keilmuan Islam. Kami juga berharap sahabat semua berkenan membantu kami mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Jika sahabat menganggap video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan apabila dalam video ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, kami sangat berterima kasih apabila sahabat semua memberikan koreksi dan masukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.